Sahabat-sahabat yang dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mendengar kata ikhlas apa yang kita pahami dari kata itu Kata ini terkadang digunakan seperti dalam ungkapan ya sudah ikhlasin aja ya. Kalau itu emang udah rizkinya pasti balik lagi kok nah, Itu ini salah satu penggunaan kata ikhlas, atau kata ikhlas digunakan ketika seseorang memberi sesuatu. Lalu, orang yang diberi itu bilang, "Ikhlas nih, bener, ikhlas nih, ngasih." Ya. Coba eh, perhatikan, teman-teman, penggunaan kalimat pertama ya sudah ikhlasin saja dengan kalimat kedua. Kamu ikhlas ngasih saya, Ada menurut saya ada perbedaan. Kalau yang pertama ikhlas di situ lebih identik dengan kata sabar atau pasrah. Ketika kehilangan sesuatu atau ada musibah menimpa seseorang, kita ucapkan ikhlasin aja misalnya ya kehilangan motor atau kehilangan apapun yang milik Anda diambil oleh orang lain ya, itu sebetulnya lebih dekat dengan makna sabar atau nerima ya. ikhlasin saja sementara yang kedua yaitu melakukan sesuatu dengan niatan murni tidak karena-karena apapun ya karena kata ikhlas Ya, diambil dari kata kholaso itu artinya selesai atau bersih atau murni. Alma ulkhalis dalam bahasa Arab itu diartikan dengan air yang bening, ya, air yang bersih tanpa campuran apapun. Ya. Jadi al-amal assoleh, amal soleh itu adalah sebuah perbuatan, sebuah kebaikan dengan niatan murni karena Allah subhanahu wa ta'ala tanpa niatan atau motif-motif yang lainnya. Itu adalah ikhlas. Lalu, apa yang dimaksud dengan psikologi ikhlas? Ketika tema ini diajukan, saya sempat berpikir memahami istilah psikologi ikhlas. Psikologi seperti teman-teman bisa telusuri, bahwa pengertiannya adalah psikologi ilmu tentang perilaku. Walaupun katanya psiko dan logos, yaitu ilmu tentang jiwa, namun definisi ini sudah tidak dipakai lagi dalam psikologi modern. Ini definisi dipakai ketika psikologi masih menyatu dengan filsafat, induk pengetahuan. Ketika sudah memisahkan diri menjadi sebuah sains, psikologi berubah definisinya menjadi ilmu tentang perilaku manusia dan hewan. Nah, psikologi ikhlas adalah dampak-dampak psikologis dari perilaku orang ikhlas atau al-mukhlis. Apa perbedaan Perilaku orang yang muhlis yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas, ini kira-kira eh, maksud dari psikologi ikhlas atau psikologi orang mukhlis. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang ikhlas itu dia tidak memiliki pamrih apapun. Ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dia bekerja dia akan serius Dia bertanggung jawab Dia tetap akan memberikan hasil yang terbaik Ada pengawasan ataupun tidak ada pengawasan Ada bos maupun tidak ada bos Ada bonus maupun tidak ada bonus Orang ikhlas akan tetap demikian dalam bekerja Berbeda dengan orang yang ada motif-motif lain atau tidak ikhlas. Yeah. Lawan ikhlas itu adalah ria. Dari kata ro artinya ingin dilihat. Orang yang tidak ikhlas ketika dia bekerja melakukan sesuatu... ...akan ada perbedaan ketika diawasi dan tidak diawasi. Ketika diiming-imingi ada bonus... ya. Yeah, dan tidak ada bonus, itu akan berbeda. Buat apa saya kerjain bagus-bagus? Bonus juga tidak akan pernah keluar. Dan ketika apa yang diharapkan seperti bonus tadi, ya, ternyata tidak terjadi, maka orang yang tidak ikhlas akan mengalami kecewa. Ya. Dan karena kecewa, bisa saja dia akan menghancurkan hasil pekerjaannya Kalau tahu dari awal, tidak dikasih bonus ya Ngapain saya kerjain bagus-bagus ya. Mungkin dia akan merusak lagi hasil pekerjaannya Berbeda dengan orang yang ikhlas Orang ikhlas itu dia tidak akan bertambah baik Dengan pujian, dengan tip-tip, dengan bonus apapun Ketika dia dipuji, ya biasa-biasa saja. Atau dia juga tidak akan berhenti berbuat baik, dia tidak akan berhenti bekerja secara maksimal, secara serius, secara bertanggung jawab, kalau ada cacian atau hinaan, kritikan dari orang lain. Jadi bagi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, cacian dan makian, reward dan Mungkin punishment bagi dia tidak berpengaruh apa-apa Karena yang dia cari bukan itu semua Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan berarti kita tidak boleh mengharapkan Sesuatu dari setiap pekerjaan kita Tapi yang saya maksudkan dengan kata ikhlas ini adalah Kalau Anda berharap Berharaplah dengan sesuatu yang lebih tinggi. Ketika Anda bekerja, Anda mengharapkan gaji, itu tidak perlu. Sama halnya ketika Anda minum, Anda berdoa supaya haus Anda hilang. Ketika Anda makan, Anda berdoa supaya rasa kenyang Anda hilang. Itu tidak perlu diminta. Itu sebuah kelajiman, sebuah konsekuensi ketika Anda makan, Anda kenyang, Anda minum, haus Anda hilang. Tanpa diminta pun, hukum sebab-akibat akan bekerja. Ya. Ketika Anda bekerja, dan di awal tentu ada MOU, ada kontrak kerja, pasti Anda akan mendapatkan gaji sesuai yang disepakati. Karena itu, ketika Anda bekerja, targetnya adalah bukan kerja itu sendiri, tapi ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ikhlas pasti dia akan tenang, hidupnya akan nyaman karena dia tidak bergantung dengan apapun. Sementara orang yang tidak ikhlas, hidupnya akan penuh dengan kekecewaan-kekecewaan ketika dia mengharapkan sesuatu dan apa yang diharapkannya tidak dia dapatkan. Murugilah orang yang tidak ikhlas dalam berbuat. Setidaknya ada dua kerugian yang teman-teman akan peroleh ketika teman-teman membantu seseorang tidak dengan disertai ikhlas. ya Anda pertama sudah rugi mengeluarkan materi dan pada saat yang sama Anda juga tidak mendapatkan pahala apapun yang akan kita bisa ambil nanti di akhir akhirat. Jadi berlaku ikhlaslah dalam setiap perbuatan Anda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun ikhlas itu adalah memurnikan niat hanya karena Allah Sama sekali Allah yang maha kaya tidak akan membutuhkan, tidak akan mengharapkan apapun dari kebaikan-kebaikan kita Seluruh manfaat dari kebaikan yang kita lakukan akan kembali 100% kepada diri kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman In ahsantum ahsantum liang wine asak palaha kalau kalian berbuat baik untuk kalian ya jadi lakukan seluruhnya dengan ikhlas otomatis akan mengalir manfaat yang sangat banyak kepada anda sendiri demikian untuk sesi ini. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah me-like dan subscribe. Wa'allahu'l-mu'afiq ila'aqlami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.